ayo Selamat malam buat rekan-rekan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat buat kita semua. Terutama uh, ibu bapak yang curious ya yang apa? kepo terhadap NFT. Saya juga masih kepo nih. <tuh> Dalam dunia animasi sama saya udah lama tapi NFT ini juga masih asing buat saya. Tapi intinya ya nanti kita akan Belajar bersama soal NFT ini. Slide saya yang pertama itu ada gambar kotak kuning itu ya, bisa dilihatkah? Bisa pak. Kotak kuning, ya kotak kuning. Ada emas. Nah ini ada emas, ada kristal. Ini NFT saya yang pertama ini. NFT yang sudah saya upload nanti kita timukan. Uh, kemudian next slide ya next night. Nah, ini agenda kita hari ini. What is NFT? Mungkin ibu bapak udah lebih tahu dari saya. Kemudian nanti art references, <tuh> kemudian tools yang dipakai apa, kemudian kita demo kan. Santai saja. Jadi yang penting ilmunya masuk daripada cepet cepat nanti enggak ada yang nyantol satupun <tuh> Kemudian summary nanti dan ada pertanyaan. Namun demikian, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung aja nanti kita bisa ulas di tengah-tengah sesi ya. Next. Nah ini portfolio yang udah saya kerjakan, kami kerjakan, kita juga ada timnya. Di animasi Indonesia Hello ini ada anak-anak muda di belakang saya, ada mahasiswa juga, tapi intinya apa nanya? Karya-karya yang seperti ini bisa Ibu Bapak buat sendiri ya, insya Allah setelah mengikuti saya ini. Yang paling kiri itu adalah robot apa ya Orange ya, robot Orange itu dibuat oleh anak saya yang umurnya kapan itu ya, ya? 8 tahun. Jadi itu karena 8 tahun bisa membuat seperti itu. Kemudian yang kedua ini portfolio dari saya. Kemudian juga tim, kemudian yang ketiga dan keempat, itu portfolio kami juga. Untuk belajar animasi ini sebenarnya terbuka di Youtube ya, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, udah banyak. Dan umumnya udah pada populer, uh, udah pada tahu ya, Blender 3D. Blender 3D software untuk membuat animasi dengan gratis. Nanti kita ulas. Kemudian kalau mau mensupport community kita ya boleh nanti apa namanya uh, masuk ke channel ini animasi Indonesia Hello mohon disupport dengan subscribe <laughs> maaf ini iklan dulu next ya nah, kemudian NFT kemarin, kemarin di webinar yang lalu udah dibahas uh, oleh Pak siapa Mas Repto? Bapak Aruji juga, Pak. Ya, Pak Aruji ya, Pak. Pak kalau nggak salah arsitek ya? Arsitek Beliau arsitek, ya. benar. Nah, iya. Jadi sebetulnya background Ibu Bapak nggak harus hubungan dengan menggambar-gambar. Ya, -menggambar. Seperti saya kan FNIPA, cuma hobi membuat gambar aja. Kemudian ada arsitek, kemudian ada psikologi, ada ekonomi. Yang penting hobi coret-coret hobi melihat gambar ya insyaallah gampang mengikuti next ya nah di sini ada beberapa art ad reference yang udah sangat populer di NFT nanti bisa diklik si spread ini ya jadi kalau yang ini saya klik ini ada di OpenSea ya ini harganya sampai puluhan juta nih bahkan ratusan juta yang seperti ini nah ini Bapak Ibu kal, kalikan ya ini eh uh, kelihatan enggak ya screen yang kedua? Oh, belum ya? caranya? Nah, ini ya. Ini harganya berapa Bapak Ibu? <laughs> harganya 326.000 dolar ya. Kalikan 15.000 berapa itu? <laughs> ya, bisa di kira-kira nanti dikalikan aja 15.000 gitu ya jadi sekitar berapa itu sekitar 300 juta sampai ya? ya. kemudian ada lagi misalkan yang ini bisa kita klik tuh, ya Nah di sini bisa dilihat juga harganya berapa nih ya pokoknya mahal-mahal ya gambarnya seperti ini ya jadi sebenarnya tidak ada patokan kita mau ngasih harga berapa terserah kita gitu ya intinya kalau NFT itu sebagai art itu mungkin ibu bapak udah pernah mendengar karya-karya people yang paling populer di NFT ya nah people ini dia menjual NFT-nya Sampai miliaran nih, kalau nggak salah ada di OpenSea juga. Kalau kita lihat ya, supaya kita buka ya, people. people yang bener yang mana ini kali ya. Jadi, kadang-kadang uh, Bapak Ibu harus waspada karena di bidang NFT ini ada <coughs> orang yang curang, ciplang menyimpang gitu. jadi dengan memberikan dengan nama yang sama, koleksi yang sama, tapi sebenarnya dia hanya mengcopy paste dari karya-karya Ibu Bapak. Itu perlu diwaspadai. Nah, ini salah satu apa namanya, yang lagi trending itu karya Bito. Sampai miliaran. dia Mungkin bisa dilihat nanti ya. In detail Ibu Bapak bisa buka operasi. Kemudian karya seperti ini juga. Jadi ini saya tunjukkan stylenya di sini adalah pixelate, kotak-kotak. Kemudian di sini ada sing, apa? simbol karakter juga begitu. Next. Nah, di sini tool yang akan kita pakai itu ada Sebetulnya hanya satu macam yang perlu dipelajari sebenarnya kalau ibu bapak suka menggambar belum mau ke TV bisa aja pakai escape ya. Nah, escape itu Software open source gratis. Bisa di-download di Inkscape.org. Inkscape, kemudian Blender. Blender itu adalah main, main software kita. Ini Blender. Mudah-mudahan Bapak, Bapak udah download dan menginstalnya. Kemudian OpenSea sendiri adalah marketplace. ya. Mar marketplace di mana kita bisa menjual NFT-NFT kita. Kemudian di, di sini ada wallet atau dompet ya, metamask, metamask eh, harusnya ibu bapak sudah mendaftar juga. Nah, mendaftarnya nggak terlalu susah, tinggal eh, masukkan email, kemudian <tuh> nanti akan diberikan apa, kipres ya, keyphrase ada berapa kata itu, 10 kata kalau nggak salah ya, 10 kata dan itu di, harus ibu bapak tulis di kertas ya, nggak boleh. Ibu bapak menulisnya di menaruhnya di email atau di komputer atau di mana, karena rawan hacker. In kayak sebuah udah punya euro, eh sorry Ethereum, sudah punya Ethereum, sudah punya Polygon, mata uang digital. Nanti jika udah legal ya, dan legal di Indonesia udah disahkan. Halal misalnya boleh berinvestasi di mata uang dengan dompet metamask ini. Nah, 3D art proses yang perlu kita perhatikan di sini adalah pertama kita banyak-banyak melihat karya orang lain, bukan dalam artian untuk plagiat, tapi melihat karya-karya orang lain itu adalah menjadi atsuan atau pengembangan imajinasi kita, baik 3D maupun 2D. Jadi harus banyak-banyak melihat referensi Ya banyak referensi, kemudian nanti di-sketch. Sketch itu bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan pulpen, Bahkan Ibu Bapak bisa men di kepala masing-masing. Di bayangan kita, ya. Di membayangkan itu setelah melihat karya, -karya orang, oh, ingin seperti ini. Tapi direkam di otak kita masing-masing. Atau kalau belum terbiasa, membayangkan ya coret-coret aja. Nanti bisa di kertas misalnya. Kemudian modeling dengan primitive. Ya. Nanti kita praktekkan modeling itu adalah membuat model. Membuat model. Terutama yang 3D. Ya. Kemudian shading Setting itu adalah memberikan tekstur, warna, dan seterusnya. Jadi material itu bisa diambil dari internet secara free. Atau kita create sendiri. Nanti kita ambil dari uh, material yang di-share di internet. Yang banyak gratis juga, kemudian outputnya itu istilahnya di-render. Ya, outputnya adalah berupa image dan video. Ya, terutama kalau untuk NFT ini, kita pakai yang apa uh, image. Ya, nah sekarang kita mulai aja. Ya, saya mau share screen yang blendernya. Nah, ibu bapak udah bisa dilihat bendernya? Blender software yang Apakah udah bisa dilihat share screen saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya? Belum. Maaf ya. Saya ulang lagi. Maaf ini share screen yang screen Oke okay. Oke okay. apakah share screen saya udah bisa disaksikan sudah Pak Oke okay, baik Nah kita mulai aja ya di sini ada gambar mouse ya jadi ibu bapak bisa mengikuti dengan apa namanya gambar-gambar mouse ini ya mouse yang disarankan adalah mouse yang tiga tombol yaitu tombol kiri, tombol kanan dan tombol tengah ya. Saat ini kayaknya jarang mousing dua tombol ya, Bapak ya. Jadi kita coba scroll. Ibu Bapak boleh mengikuti langkah-langkah eh, yang saya sajikan di sini atau melihat dulu, terserah. Jadi ini kalau saya scroll ya, Nah di sini kelihatan shortcutnya build up, build down ya. Nah, build up ini build down, artinya ini untuk zoom in, zoom out. Kemudian kalau saya klik di sini, nah ini left button, jadi tombol mouse saya yang kiri, saya klik, kemudian di sini tombol mouse saya yang kanan saya klik. Nah, untuk modeling, sebetulnya pada awalnya blender itu akan seperti ini. ya. Jadi, either ibu bapak menggunakan shortcut atau menggunakan yang ada di sini semua untuk move, untuk rotate, scale. Move itu untuk menggerakkan, ya. misalkan sumbu X, ini bisa saya tarik begini. Untuk mengandu, saya pakai ctrl Z. Misalkan. Ini sumbu Y. ya. Ctrl Z untuk mengandu. Kemudian ini sumbu Z. Jadi ada tiga sumbu. Sumbu X uh, ditandai warna merah, sumbu Y warna. So, kemudian sumbu Z warna biru.